Halo sahabat minstan, jumpa lagi hari ini adalah hari ke-21 ya sahabat minstan Hari ini saya mau cobain masa ayam bawang sahabat minstan Gak usah lama-lama lagi, yuk kita bikin aja lagi sahabat minstan Oke sahabat minstan, mie instan. -nya sudah selesai kita bikin. Saatnya kita cobain ya sahabat minstan. Ini mie nya rasa ayam bawang sahabat minstan. Kita cobain dulu ya sahabat minstan. Bismillah. Hmm. Rasa ayam bawangnya terasa, sahabat. Min, minyak pas untuk ganjal perut ini, sahabat. Min, enak, sahabat. Min, mie-nya. Ini berasa ayam bawang sekali hmm. Kalian harus coba ini sahabat mainstan Soalnya kan harganya ekonomis sekali Dan cara bikinnya juga praktis Sahabat mainstan Oke sahabat mainstan segitu dulu ya perjumpaan kita hari ini jangan lupa subscribe ya sahabat minstan biar bisa kita ketemu lagi besok dadah hmm.